Yoi, kembali lagi bersama Rumoto Vlog. Jadi hari ini tuh kita udah di Jayapura udah di Papua. Baru nyampe kemarin sih, kemarin sore. Sekarang tapi kita ngevlognya pakai motor yang beda, bukan velg biru di rumah. Pakai motor ini dia, motor zaman sma ini, anjir. dari 2016 sampai sekarang. Tampilannya gini-gini doang, nggak diapa-apain, cuma diripen velg, udah. Pakai bobok, knalpot udah itu doang. Anjir, ya tahu sendiri, Papua mah mau mau di motor tuh apa ya? Terkendala di biaya ongkir, kita beli barang harganya sekian. Ongkirnya bisa dua kali lipat, anjir, bisa dua kali lipat lebih mahal dari harga barangnya. Ada sih bengkel-bengkel kayak nih, satu kayaknya jualan jual spare part, cuma kadang. Kurang lengkap, kan? Lebih enak belanja di online, cuma ya itu terkendala di ongkir. Satu-satunya itu, kalau mau belanja, belanja part modif di Papua tuh ya paling pakai pengiriman apa, kargo kayak JTR, kayak gitu. JNE JTR itu murah, pokoknya semakin berat semakin murah, cuma ya. Estimasinya lama bisa paling ini tuh sebulan baru nyampe. Makanya kenapa di sini jarang modif motor ya udah. Masalahnya itu doang. Terkendala di ongkir, Cok. Ini dia Jepura. Baru pulang lagi kemarin terakhir pulang tuh 2000 berapa? 2019 eh 2019 awal 2020. Terakhir pulang kemarin. Sebelum Corona itu Februari kalau nggak salah Januari. Sekarang baru balik lagi. Tapi cuma sebentar sih, enggak lama. Ini motor lemot amat, jir. Tuh beda kebiasaan bawa WR pas bawa motor bebek jadinya kayak lemot ya. Terus berasa kayak bawa sepeda cowok. Ah, kecil, anjir! Dia mau lurus, tapi dia ngambil kiri. Gimana ceritanya? Jadi, kita sekarang mau nyari ini dulu. Nyari sarapan, sarapan apa? Kayak nasi kuning gitu. Nasi kuning di daerah sana, di tempat dulu zaman SMA. Kalau apa, bolos sekolah, lari sekolah, pasti ke sana. Beli nasi kuning. Jangan didiru pokoknya lah. Saya mah dulu sekolah SMA nah, Paling sering gak nyampe ini Cuma nyampe pagar doang Nyampe pagar keluar udah Nyari tempat nasi kuning Sama anak-anak Ini motor gak usah di review lah Apanya yang mau di review co Standar tuh nggak dia diapa-apain cuma ngeripin velek doang mau dibeliin ini sih mau dibelanjain di sana mau ngebeliin apa sok belakangnya ini kan udah mati juga shock belakangnya mau ganti pakai Raid It GP tapi kemarin nyari nyari di Malang nggak dapat Raid It GP tapi yang premium kan yang premium tuh yang terbaru adanya tuh yang Raid It GP lama yang biasa jadi ya nggak jadi oh buka kirain tutup ini dia ya, tempat zaman SMA kalau lari sekolah tuh pasti ke sini. Beli nasi kuning, makan gitu. Pakai baju SMA. Sekarang mah corona enggak ada sekolah, Cuk. Makanya sepi. Kalau nggak corona mah ini anak STM semua di sini. Nasi kuning. Satu makan sini. 10.000. 10.000. Uh, ayam ikannya yang ikan apa? Oh, ayam aja. Lapar, cu Ah, sedikit aja. Hmm, ini motornya standar dong, cuman gak dia papain dari 2016 tampilannya gini doang. Cuma di repaint velg, depan belakang. veleknya warnanya beda itu susah. Nah, makan dulu lapar. Uh, ini ada bakwan. Ini bakwan. Cilok ada tempe panas, yuk! Panas anjir! Hmm, Pagi-pagi makan nasi kuning ya? Kan lagi pakai tempe Menang dulu. Disini cokelat suka nongkrong di sini kalau bolos sekolah nanti balik tuh kalau udah jam istirahat baru balik lagi ke sekolah emang anak kurang ajar disuruh sekolah nggak nyampe sekolah cuma sampai pagar doang terus balik nyari-nyar tempat nasi kuning ini salah contohnya. contoh gini oh berarti ada kuliah eh, apa udah pada masuk berarti sekolah mah kayak gini loh kuning penerasan sama orang tua sekolah eh tau-taunya cuma nyampe pagar nggak sampai kelas <laughs> udah makan dulu nanti lanjut lagi Oke kita lanjut lagi udah kenyang cuk makan uh sekarang kita ini dulu Hai nyuci motor kasihan cuk ini motor nggak kerawat anjir Ayo enggak jarang pulang soalnya udah jarang pulang makanya ini motor nggak kerawat Ah, ini masih sama aja sih tempatnya Dari zaman SMA dulu 2016 Eh 2016 mah lulusnya deng Maksudnya dari 2013, 2014, 2015 Sekitaran segitulah Dulu ingat Pagi-pagi ya kan dari rumah pakai seragam rapi-rapi Dikasih duit jajan sama orang tua terus orang tua ngomong sekolah yang bener ya, iya mah uh. eh tahun-taunya sampai sekolah cuma sampai gerbang doang cuk udah nyampe gerbang ketemu anak-anak nah, lari bolos sekolah ke situ biasanya makan atau nggak kemana nongkrong itu zaman zaman ah pokoknya mah ya mau gimana lagi emang zaman zaman paling nikmat emang zamannya SMA cu didikmatin itu Cuma, guys, setiap hari bolosnya kayak seminggu tiga kali, seminggu dua kali gitu. Kalau tiap hari mah aing nggak naik kelas, stak apa stak disitu doang. Gak naik naik kelas, nggak lulus. Anjir, kalau tiap hari bolos mah. Hah, nanti mungkin kita jalan-jalan ke daerah sana, apa perbatasan RI, PNG, jadi perbatasan Indonesia bagian timur. Lumayan jauh sih dari sini, gak tahu berapa jam Daerah Skow namanya Jadi itu perbatasan Antara Indonesia sama Papua Nugini Pokoknya ujung timur Indonesia lah dibilangnya Karena emang Jepura paling ujung Sekarang kita Ini dulu Cuci motor Kotor aja. Sama nanti paling hari apa ya baru kita review YZ250 Supermoto. Aduh lampu merah cu, telat. Ya udah lagi ini caranya kalau lampu merah belok kiri, ya kan. Sama ini dikasih tutorial, tapi tutorialnya nggak ini nggak sesat. Nah, terus kita putar di sini. Kan ini emang tempat muter, maksudnya tempat muter gitu. Jadi aman. Gak melanggar Kecuali kalau muternya di tengah sana iya Jadi ini dia tutorial Kalau ada lampu merah Tapi tergantung sih Tergantung tempatnya Mungkin Banyak yang nanya kenapa motor yang gak dibawa ke Papua Mau dibawa juga Ngapain cuma sebentar gitu Cuma berapa hari doang Sedangkan kalau bawa motor ke sini tuh Ongkosnya tuh kisaran 3 jutaan, 3 jutaan lebih. Kalau nggak salah, itu juga nyampe nya sebulan, 30 hari. <laughs> udah balik ke sana lagi, motor baru nyampe sini, cok. Jadi gitu, kenapa nggak dibawa? Nanti aja lah dibawa. Kalau emang kuliahnya udah ber, apa kuliahnya udah selesai, baru kita bawa. Yang penting... Udah pernah ngonten aja di Papua kan Di tempat kelahiran Ini motor Ribut sih emang kenal potnya Kalau digeber maksudnya Kalau jalan santai emang gak ada suara Kemarin tuh padahal udah niat pengen kalau balik misalnya pengen jajanin motor jajak, jajak jajanin motor ini kan pengen beliin dia velg terus ban baru sama ganti sok belakang cuma kemarin dadakan ditelpon sama orang tua besok ke ini hari hanya tuh apa hamin satu gitu mana belum tes ini apa pcr swab pcr kan harus ke sini tuh harus tes pcr bukan antigen lagi pcr Bisear kan jadinya 1 sampai dua hari. Jadi nggak sempat belanja, mau belanja. Kemarin sempat belanja apa ke Malang, cuma dapat gear belakangnya doang. Nyari shock apa sok belakang yang ride in GP itu yang premium, belum ada di Malang. Ya udah nggak jadi. Itu ada CRF. Udah ada sih, WR di sini tuh udah ada, udah lumayan banyak. Kemarin nanya-nanya tuh katanya, WR di sini tuh tembus berapa? 40? 40 lebih kayaknya. Kalau di Bandung kan cuma 38 kalau nggak salah. 38. Lumayan jauh bedanya coba. Di sini juga kalau kayak lag yang tipe tertinggi, yang ekstrim itu 40 lebih kalau nggak salah. Kita cuci motor di sini apa ini motor enggak ada kopling ngapain dipencet? <tuk> eh, nggak oh, ada. Kita nyari teh pucuk tapi enggak ada yang buka cok kios. Wadah oh, itu warung. Kios di sini nggak buka. Jauh kita harus beli di sana. Ya udahlah kita menyeberang. Oke, ini sekarang udah. Anjir panas, cu Sekarang balik dulu. Habis itu mau ya ngebucin. Ngebucin dikit-dikit lah. Anjir panas, cu Anjir 11-12 sih sama di sana panasnya uh. Jadi gitu Ini Kalau di daerah sini mah di Jayapura Apa ya Kalau mau dibilang harga ininya masih ini sih Agak murah agak murah, bukan murah tapi agak murah gitu. Kalau yang mahal itu di daerah pedalaman sana yang enggak ada akses jalur apa? jalur laut sama jalur darat. Jadi aksesnya cuma jalur udara lewat pesawat. Makanya mahal. Apa harga barang-barang kayak kebutuhan-kebutuhan gitulah pokoknya. Tapi kalau di sini mah ini masih agak murah. Agak murah ya, bukan murah maksudnya. Bedain murah sama agak murah. <laughs> ah, udah abis ini pulang bentar, mandi, terus kita pergi lagi. Soalnya cuma sebentar sih, jadi manfaatkan waktunya. Kalau sempat ya besok pengen ke itu apa? ke perbatasan sana. Kalau sempat. Macet, cu. ini apa KLX, KLX sama CRF, masih baru kayaknya, plat putih, ini yang tipe, eh The Tracker deh yang lain KLX ini mah, The Tracker, kalau The Tracker mah sama, 40an, cuma yang paling versi tertingginya yang KLX, KLX Extreme itu kisaran 40 lebih, 44 kalau nggak salah, apa 43 gitu, sama aja sih KLX Extreme juga bedanya cuma apa di strippingnya aja sih, stripping sama apa sih namanya stripping sama warna USD-nya gold Do, itu doang. Kalau ekstrim mah mesin mah sama sama model juga. Oke udah ini mau pulang. Tadi mah cuma cuma nyari sarapan doang sih. Tapi <coughs> bersin sampai nyuci motor juga. Oke okay, mungkin cukup di sini aja videonya sampai di sini aja. Nanti tunggu lagi konten-konten selanjutnya. Konten apakah itu? Lihat aja nanti, tunggu aja. Oke, okay, see you next video.